Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo WhatsApp guys, balik lagi dengan gua Adi si di bocoran update terbaru game Free Fire Battleground Ground.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 mulai dari event diskon karakter murah meriah sampai dengan event top up dan lain-lain oke yang pertama ada event diskon karakter murah meriah jadi besok pada event Pick day pada tanggal 22 Agustus juga akan hadir event diskon untuk beberapa karakter untuk karakter apa saja yang ada pada event diskon ini kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. Nah, ada diskon besar-besaran sejumlah 67% untuk beberapa karakter ini. Seperti diskon untuk karakter DJ Alok, karakter Sani, karakter A124, karakter Antonio, karakter Miguel Karakter Kla Karakter Misa Karakter Nikita Karakter Olivia Dan karakter Ford Gila, ku sebutin semua gak tuh? Kering-kering nih tenggorokan ya kan? Tetapi event diskon 67% ini akan dibatasi di hari peak day besok cuy. Oh. Buat kalian yang belum memiliki karakter DJ Alok, event ini merupakan kesempatan besar buat dapetin karakter Alok dengan harga di bawah 200 diamond cuy. Wow. Wah, boleh boleh nih event ya kan? Yeah. Dengan adanya event diskon untuk karakter DJ Alok ini itu bisa mengurangi bocil-bocil yang sering bilang Bang give alok bang, bang give alok bang, bang bang bang Bang bang bang bang bang bang bang Bruh. Yang kedua, ada event top up berhadiah Nah, pada event pick day, event anniversary free fire pada tanggal 22 besok akan hadir juga event top up berhadiah pet terbaru pingwin atau Mr. Wagor Dan cara mendapatkan pet penguin terbaru ini Itu mudah sekali cuy Cukup dengan kalian melakukan top up sebesar 140 diamond, Kalian sudah bisa mendapatkan pet terbaru pingwin ini Wah mantap mantap nih Cukup kita top up sebesar 140 diamond saja kita sudah bisa mendapatkan blueprint inkubator gangster rap, skin katana lobi terbaru dan pet terbaru penguin. Garena, I love you. Buat kalian yang kemarin sudah melakukan top up diamond untuk mendapatkan skin katana Ya, mau nggak mau kalian harus top up lagi, cuy. Jika ingin mendapatkan pet terbaru penguin ini, oke, okay. kalau gua sih belum top up, cuy. Jadi, ya gitulah. Yang ketiga, ada trailer dari Delfru Tigo, huh? spesial event anniversary Free Fire. Waduh, bau-bau set bundle baru nih cuy Entar um, lah, kalau ada info apakah set bundle ini akan rilis pada game Free Fire Akan segera gua share kepada kalian semua Jadi tungguin aja ya okay. Yang keempat, ada trailer dari Bermuda Remastered Eits, bentar-bentar. Ada bau-bau orang asing nih di sini. Apakah ini merupakan bocoran akan ada karakter baru di game Free Fire? Di next update-nya, cuy, kita saksikan di bioskop kesayangan Anda untuk penampakan karakter yang pertama. Tampilannya kayak profesor-profesor gitu ya. Boleh lah, ya keren sih untuk set bandelnya, cuy. Mirip sama desain dari set bundle karakter Alok, ya. Untuk penampakan yang kedua, kayak jenderal atau komandan militer gitu, ya. Di sini, terus untuk penampakan yang ketiga, tampilannya kayak bertema apa, nih? Jepang-jepang samurai, kayaknya, cuy. Waduh! Kok kenapa game Free Fire ini banyak yang bertema Jepang-Jepang cuy tahu aja ya kan Kita suka yang Jepang Ya kok kita, aku aja lah Kurang tahu nih Apakah tiga penampakan ini merupakan bocoran karakter baru Atau bocoran set bundle baru ya kan Nanti kalau sudah ada info mengenai tiga penampakan ini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 Sampai jumpa di info-info update terbaru dari Game Free Fire BattleGround. Salam update. Thinking yeah, they could fucking break me You're better off beating their own words Like pastries, hate me And you better find some proper safety I'm coming in hot like a bad bitch And pasties, they can't save me No, I ain't crazy, no But society has me going so crazy no. Don't Fuck it.